Halo guys, balik lagi bersama gua Wirman di channel yang Sekarang lagi-lagi ngomoin gitar kenapa? Karena udah kelamaan banget ngomongin gitarnya ya. Bahkan sekarang gua main Minecraft lagi anjas mabar. Sorry. Nah, seperti yang kalian ketahui, gua baru mulai lagi main Minecraft ya. Belakangan gua langsung login terus gua langsung memperbaharui apapun yang ada di sini ya, membiasakan diri lagi ya, biar nggak kaku gitu loh. Nah, di belakang kalian bisa lihat juga, wah, rumah gua sudah di-upgrade yang modern. Langsung aja kita lihat guys ya. Ini adalah rumah modern yang kalau di episode sebelumnya tuh belum ada lampu ya. Jadi di sini gua keneter buat ambil semua lampu ini namanya serum serum Lupa gue namanya apa, tapi ya udah let's go. Kita langsung masuk nih gila ya kan. Udah lebih terang sekarang dibanding yang dulu. Nah, dan di depannya juga udah ada bangku-bangku yang ini gue seakan-akan restoran gitu ya ceritanya restoran atau tempat nongkrong. Ini adalah bangku, ini adalah meja. Kita langsung masuk ke dalam. Anjas, maaf keren banget gua kalau bikin gue heran gua jadi di sini ini juga kayak restoran ya kalian bisa duduk di sini kalian makan dan segala macam ya di atas juga udah ada perubahan lagi kita langsung ke atas sebentar ya nggak jauh beda sih sebenarnya ini barat cuman cuma VIP room yang menghadap ke laut wow Wow, wow, gue lupa kasih tuh kalau gue udah membuat yang namanya perahu nanti habis ini kita sana ya. Aduh, gue kelihatan ya kalau di sini ya, jadi gak surprise dong. No. Nah dan terus yang di sini adalah VIP-nya, jadi kalau kalian lagi mau ngedate di sini nembak cewek gitu kan atau ada verserian, jadi di sini. Nah langsung ke bagian luarnya, wow, gila. Jadi ini gue bikin seakan-akan kayak bar gitu ya Jadi ini minuman-minuman, terus ini tempat duduknya Dan di sini minuman yang di barat tuh bisa ada yang halal, ada yang non halal guys Jadi ibaratnya, tahu oh, kalian mau apa? Bir, bir ada Kalian mau yang ini ada jamu, jamu ya Langsung aja kita langsung masuk ke daerah dok itu atau uh, pelabuhan ya Karena di sana ada perahu gede gue yang udah buat sumpah Ini baru kemarin ya gue buat-buatin Jadi kita akan langsung ke sana dengan berenang di sini tuh gua cara naiknya pakai jalar-jalar ini biar jadi ibaratnya tangga gitu kan. Di sini gua langsung sat sat sat sat. Begitu. Ya emang namanya juga kapal bajak laut gitu ya. Emang cara masuknya juga nggak benar. Nah, ini adalah di bagian depannya ya anjungan. Nah ini sebenarnya gue mau bikin di sini itu setir kemudi yang bulat gitu ya. Tapi kan di Minecraft nggak ada bulat gitu ya. Jadi ya udahlah gue tinggal aja seperti ini gitu. Anggap aja di sini ada kemudi gitu ya. Di sini adalah orna ornamen-ornamennya itu barel. Terus ada bisa juga ke atas ya. Kita ibaratnya mau ngelihat. Ini buat navigator di atas. Oh kita mau kemana nih ya, Jas? Ada angin nih. Oh awas hujan. Ada badai di sana ya. Padahal ini perahunya juga nggak gerak. Tapi di sini uh kita bisa lihat. Rumah modern dan rumah gue yang di sebelah sana, Anjas ba. Nah nggak cuma itu, di bawah juga ada nih ya ruangan. Gue masuk dulu. Di bawah dari perahunya, anjas ini ya barrel-barrel lagi ini masih kosong sebenarnya. Gue juga nggak tahu mau dipakai buat apa gitu ya. Tapi kalau di dalamnya, ruangan tidur, anjas di situ ada buku, di sini ada barrel-barrel. Jadi abis kita mencari harta karun, kalau capek kita tidur di sini guys, anjas. Oh ya, ini gue juga lupa kasih tau Kalau ini tuh jendela yang berfungsi ya secara normal jadi bisa langsung lihat keluar gila sih gue udah tahu gua pasti kalau ngerekam lo mau keluar anjing please celarek lu nggak pakai celana Wah, gila sih pakai celana o oke lu pakai celana <tuh -tuh. thank you banget nih ini ada Easter egg di belakang ya ini nggak tahu siapa di belakang lu jangan di sini anjing gila sih lo mau gangguin ngerekam gila sih. jangan gituin lah kalau gituin ya gue juga susah ngomong anjing Ya lo ngerekam gue pakai kamera, gue kameramen anjing, lo pengganggu di sini bangsat. Gila, gila sih, ya, ya. gila yang sih. Kameranya nyala banget tadi. Oke okay, guys, jadi kita akan siap untuk berlayar menuju si Temple atau Kuil Laut. Ya, jadi kita ini perahunya emang digunain untuk ke Kuil Laut, bukan bukan perahu yang ini ya. Perahu kecil yang di sana karena perahu ini nggak bisa jalan cuy ya. Yeah. lu <laughs> ini ada Eric ketawa, kenapa sih? Gila. Gue belum ngelawak Loh, aduh Ya ini ada perahu kita aduh. yang sebenarnya ya Jadi itu cuma dekorasi doang Lo <laughs> ketawa <laughs> sih <laughs> Waduh ini gimana sih penonton nih, aduh Penontonnya nggak bisa eh, diem perahu yang ya. Perahunya <laughs> Bang. Cuma guna perahunya emang dekorasi doang biar kelihatan bagus gitu. Lihat ada ada mercusuar yang fungsinya nggak ada juga gitu. Eh <laughs> biar bagus aja. Jadi penonton jangan berisik, nonton aja itu sambil ngerokok di sana. Nah, gua udah tahu sekarang nih ya posisinya uh, si tempelnya. Gua udah afal jadi ya babeh perahu yang nggak terlalu berguna. Lu bagus-bagus gua buat tapi enggak gua pakai. Let's go. Oh ya sembari jalan ya gua ngasih tahu nih. Persiapan menuju si tempel itu gak harus lengkap ya. Pertama, palanya tuh harus respiration biar bisa napas dalam air. Kaki dead, uh, apa namanya strider ya. Pokoknya biar berenangnya tuh cepat di bawah air. Terus, kalau kalian bisa lihat tuh di sini nih ada pintu jadi kita bisa pasang pintu nanti di bawah biar bisa napas lebih lama karena ada bakal gitu Rick kalau misalnya mm. gue jelasin. Masuk-masuk lampu metal, <laughs> masuk -masuk metal kok kenapa? Lambu metal. Wah gila metal sih. Main kan? Ya emang nggak boleh lu nggak tahu <laughs> anjir. PDPA main gitar ya PDPA enggak metal sih tapi Tadi sampai mana ya? Oh iya gue mau jelasin juga kalau kenapa pintu gitu nah, ya padahal inventory dulu. Ah, ya, ya nih ini inventory. Dia kayak depresi, ya, ini gua depresi ini lagi duduk soalnya <laughs> Kalo gue berdiri ya dia berdiri tuh Gila sih, ini! Aduh, nope, Minecraft Oke, okay, jadi apa tadi sampai mana? Oh ya, pintu di sini tuh lebih berguna ya kalau buat gua, karena uh, nanti akan menghalangi serangan-serangan dari Guardian ataupun Elder Guardian. Kadang ada juga yang pakai conduit sih, cuman conduit itu harus pakai Nautilus Shell yang gua juga belum dapet gitu loh, harta ofsi sama Nautilus Shell. Nautilus Shellnya yang gua belum dapat Jadi ya, di sini gua akan memakai trik atau strategi dimana gua akan masuk ke si Temple sebelum gua terkena serangan dari Guardian. Jadi nanti gua langsung mining aja ke... Tempat belakangnya mudah-mudahan langsung ke tempatnya. Biasanya sih di tempat paling belakang si tempel tuh tempat emas dan apa, apapun lah, langsung ada Elder Guardiannya gitu di belakang. Tunggu ngomong-ngomong, gue udah sampai mana nih? Gue nyasar jangan-jangan anjing, anjing. Gara-gara ngobrol sama Eric Bangsat. Tunggu, tunggu ya, mungkin di sebelah sana tuh. Nah, nah, iya ya. Ini, ini, ini. gue inget nih. Ini adalah tuh yang ada guanya itu tuh di dalam. itu sebenarnya ada gua Ini jadi patokan buat gua Nah, si tempel lah adalah di sebelah sana tuh. Kalau kalian kelihatan di atas nah itu tuh di paling atas nah itu tuh guardiannya tuh ya siap siap siap siap jadi di sini gua akan masuk ke sebelah sana mudah-mudahan gua nggak mati ya biar inventory gua nggak terbuang percuma kita akan langsung invade the sea of fucking temple let's go tunggu bagian belakangnya yang mana gue lupa oh itu tuh bagian depannya ini bagian belakangnya langsung wah gue lato kena nanti aah. tunggu ya kita parkir di sini dulu jadi biar bisa kabur cepet gue taruh parkir perahu gua di situ Aman ya, aduh, gua harus masuk ke dalam tanpa ketahuan guardian. Ayo, let's go, let's go, let's go! Wah, langsung kena dong! Awal-awal <laughs> langsung kena itu cepet banget, cuy! Itu apa sih? Itu gua kena atau apa sih? Itu tuh ya, di kanan atas tuh kayaknya buff ya deh. Nih ya, bentar, gua coba nih. Nanti gua nggak bisa mining jadinya harus lewat depan, wah gila, bener-bener gila. ya udah kalau kayak gini guys, rencana a batal, kita pakai rencana b maju dan masuk dari depan. <laughs> itu namanya tidak ada rencana, anjing, anjing. eh tunggu deh, oh, wah wow, fuck, gak cuman, nggak bisa main nih anjir gue nggak tahu stamina gua jadi gua nggak tahu cara, gue udah harus makan tuh kapan nanti, ah sial, ya yang penting selamat dulu deh dengan bernafas di dalam air. Waduh, ayo nih, gengs Wah, el wah gila Eldra ada di atas dong tadi tuh. Oh, tidak tidak tidak tidak. Tidak. Tidak. Ayo masuk. Uh, oh, gila gila gila. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Sorry nih, sorry nih. Sorry banget nih. Pampos. Wah Sini lu aji, Gila boleh juga tenang ya Sekarang kita akan mencari Jalan menuju harta karun yang ada di si temple Oh ya gila bisa ke atas Uf. Ini gue kasih tanda juga dulu Tenang kita punya banyak stok pintu Hup. Gila dengan pintu kalian tidak bisa menyerang saya Nah selain dari pintu juga tembok tembok bangunannya dia sendiri juga bisa menghalangi kita guys cuman ya plusnya adalah kita bisa bernafas juga di sini. disini uh, uh. gila lu gak akan sempat menyerang gua karena gue sangat, sangat cepat gua aquaman anjir, wirman dan aquaman waduh, lu lihat tuh buntutnya yang besar gua gak tahu sih kalian bisa melihat ini apa enggak ya karena mungkin terlalu gelap gitu ya karena kita gak mungkin pasang torch obor <laughs> di dalam laut gitu mungkin biar yang membantu gua akan pasang lantern bisa nggak ya? wih bisa, oke oke gue akan pasang lenter, gue belum pernah nyoba lenter aja di laut, gue pasang lenter biar kelihatan dulu, wah banyak ya, satu satu ke sini ke, sumpah itu ada banyak banget lagi, sini loh, sumpah banyak banget, uh uh uh uh uh, uh. aduh gimana dong, gue nggak bisa masuk ke sana dong, wah ada yang di belakang.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 karena sakit, plus ya, damage-nya juga kita mending satu-satu. Yang penting, kita hidup banci, kita main banci. Wuh, tidak akan bisa coba. Uh, tidak akan bisa gila. Lu pasti pusing yang di rumah ya. Mohon maaf, gerakan gue terlalu cepat. Sini lu satu-satu ke gua anjir, jangan rame-rame ya. Emang, emang hujan sini, hujan aja yang keroyokan. Wah, sini ada Ber! Gue sudah mengeluarkan suara-suara aneh, mohon maaf. Waduh eldernya tuh. Wah, oh, oh, oh, oh. oh, gila sih. Ini gimana gua kesananya Mungkin harus dari arah lain kali ya bentar ya. Gua coba dari arah lain. Wah, pindah ke sini semua. Uh, oh, uh, oh, oh. gua puterin nih biar lu pada nggak bisa, anjir. Gua incer satu-satu. mana dia oh ini hmm nice gila uh gila gua udah berbarakua Anjir uh sorry guys kalau kalian pusing gua bener, -bener menghindar nih kalau seenggaknya kalian lewat di situ tuh beamnya langsung berhenti ngecas ya anjir jadi lumayan kan pintu kan sini anjir lama banget batinya nah coba gua ke atas dulu ya lewat sini Wah oh, ada sponge. Nah, ini sponge ini berguna nanti guys. Ya, kalau kita keringin nanti bisa dipakai. Nah, pas dipakai, wow wow wow santuy wow, santuy. Nanti pas sponge dipakai, kita bisa buat ngeringin si tempel ini dan kita bisa pakai si tempel ini nanti. Ah. Enggak sih, itu butuh banyak sponge untuk bisa ngeringin ini gitu loh. Sedikit menegangkan ya. Dan lu gua gua fix banget sih lu pada pusing yang nonton sih. Sorry banget ya karena gue bergeraknya cepat dan ini tempatnya juga sempit. Yang penting, gue hidup ya. Maaf, maaf nih. Mohon maaf, oke, kita pindah lagi. Nah, kalau berenang ini bisa lewat bawah ya. Jadinya, kalau kita berdiri di darat tuh gak mungkin tuh bisa tuh. Uh, banyak banget itu. Gue akan incer satu-satu dulu sebentar sambil bergerak dengan cepat. The elder di luar siap. Waduh, kena gue hmm. sini lagi. Mm. Wah, eh, gak kena. Mm. wah gak kena hmm.. wah gak kena hmm.. wah aldera kesana lagi ya mending emang mati-matiin yang kecil-kecil dulu ya guardian yang kecil-kecil dulu sumpah gue cuma muter-muter mohon maaf Wah, <guluh> gue bener-bener penakut Wah, gue cepet banget larinya, itu kenapa gak tahu? Oh ada lumba-lumba di luar anjir, gila cepet banget larinya <laughs> Jadi pusing Uh, cepet banget gue lari Parah, parah, parah, lari berenang Waduh, Eldernya nih, gue pengen inser Cuman, buset, masih banyak banget yang lain kalau gue diserang rame-rame gitu sih, gue fix mati guys wow, Kita tadi udah ngedemek lumayan tuh ya Di Guardiannya bentar, di Eldernya Wah, apa sih lu anjing, anjing uh mati kan uh ha setidaknya eldernya mati mana lagi yang mau mati Gila, gua udah bunuh berapa banyak guardian Lu tidak benar-benar guardian ini Nggak ngejaga apa-apa lu Sini lu mm, mm. Bisa nggak ya kita sapu bersih beneran gitu Nggak ada guardian sama sekali di si temple anjir Kalau bisa sih gue bunuh semua nih mm. Gila, sapu bersih cuy bener, bener banyak yang gue matiin anjir Oh, ramai banget Gua pasang pintu banyak anjing Ya lu semua nggak bisa langsung bim gua, nah susah kan bim gua susah kan? hah? lu gerak juga jadi susah kan? tegang, oi tenang ya, darah dan roti gua masih banyak Gue pasang-pasangin dulu disini. Mm, gue bisa kan, loh. Mm, kunci. Gue harus lihatnya. Wah. Hmm. Uh, hmm. Nah, gak bisa mana-mana. Hmm. -mana, Pukul-pukulan ayo sini. Nice, Hahaha. <gila>, Gila. Hanya dengan pintu. Wah, wow, ini yang di luar tadi ya, banyak banget anjir. Tunggu deh, bisa gak sekarang? Oh, sekarang udah bisa nih. Uh, nice, oke. Okay. Lu udah lumayan, gak terlalu rame. Ya di sini ya, udah gak rame lagi. Boom, sini saatnya. Uh, cepat sekali. Wah, gila kalau gak di dalam air, cepat banget gua hancurinnya coba coba coba, nih ya ini kan gak di dalam air ya jatohnya, buk buk anjas, dek dek dek dek, uh, Wuh, ada emas, ini gue ini mau oh, pecah, tapi nggak apa-apa, gue ambilin aja, jual dikit Uh! dapat emas guys, gua ambil ambilin juga nih buat koleksi. Wah jadi gelap ya Tenang gue ganti lantern Oke pasti ada tempatnya Satu lagi yang kayak gitu tadi ya Kita akan cari nih Harusnya sih elder Udah dua biji nih udah mati nih Tinggal yang kecil-kecilnya aja nih Jadi kita tinggal bisa ambil langsung Emas-emasnya Eh biar cepat gue juga bisa gali anjir wow hahaha jadi nggak perlu nyari-nyari kayak labirin gitu, udah kita terobos-terobos aja hmm. Hmm. hmm, hmm, hmm, hmm. Masalahnya ini nggak bisa langsung dipakai guys, karena ini nanti pas kita ambil tulisannya tuh wet sponge, Atau sponge yang udah basah atau kisi air. Jadi harus dikeringin dulu. Nah gue lupa keringinnya tuh gimana ya? Kayaknya di burn juga deh. Di... Harusnya sih kita bakar di furnace ya, saya ingat gue. Lupa juga gue. Wah, akhirnya bisa keluar juga. Wuh, kabur. Sebentar, topan topan topan topan topan. Anak, untung gak kena. Nah, gua nggak tahu di dalam masih ada lagi apa enggak, guys. Seingat gue sih harusnya udah enggak ya. Jadi mungkin gua nggak akan lebih lama lagi di sini karena gue sudah mendapatkan emas dan beberapa bahan yang hanya bisa didapatkan di si temple Boom, mungkin gua habis ini akan pulang. Pulang. Nah, karena memang juga sudah tidak ada health lagi gue ya. Ini stamina gue juga jadi nggak kelihatan lagi nih gak tau kenapa ya. Ya sudahlah kita pulang dulu. Nah gue akan ke pulau yang menjadi patokan yaitu ini unik bentuknya jadi gue langsung tahu kalau ini tuh pulau patokan gue. Nah ini kan kalau kalian bisa lihat tuh di dalam tuh bisa masuk ya kayak gua gitu. Nah eh si anjing juga jadi nggak bisa keluar nih. Gue nah, bisa. Caranya jadi patokan adalah ini kan wah teluk nih aduh apa sih namanya ya teluk ya Semenanjung nah arahnya ke sana kan jadi di sana itu rumah gua gampangnya tuh di si tempelah tuh di sebelah sana kan jadi gua tinggal lurus aja ke arah sebelah sana atau arah timur nih gua udah lari udah perahu cepet nih ya udah mendayung dengan cepat jadi ya kita pulang sekarang yes ini adalah hasil temuan hari ini nah akhir kita sampai juga guys ke tempat gua gila kita baru dapetin satu kuil air ya si temple jadi gua nggak tahu nih gua mungkin harus cari dulu atau karena malam juga jadi susah ya jadi mungkin nanti di nextnya lagi kita akan ke si temple lagi di sini gua akan taro taroin barang ini ke perahu bajak laut gua kapal bajak laut gua <laughs> yang tidak berguna dan tidak bisa jalan ini anjing di sini sih nextnya gue akan bikin furnace sih Serius sini gue cuman bisa taruh-taruhin barang doang aja Banyak lu tuh hasil laut <laughs> Boom Gila pintu sisa satu gue taruh sini aja dah Anjas mabar dan kita akan tidur Untuk meng-save permainan